sejarah modern kan memotong sejarah sampai akhirnya lahir um. hak asasi manusia itu kan lahir dari anggapan bahwa manusia itu moro-morono moro-morono no, -moro terus dia memiliki dirinya sendiri terus menunggu gawe anak kan gitu kan terus menunggu hak. padahal kalau anda melihat konstitusi mengenai hak atau dalam bahasa Inggris right dalam bahasa Arab hakun hak itu bukan hak seperti yang dipahami dalam bahasa Indonesia hakun itu adalah kebenaran sejati dari Allah Subhanahu wa taala jadi tidak ada hakun nas yang ada itu hakullah jadi hak asasi manusia aslinya tidak ada karena manusia itu hanya dipinjami jangankan dipinjami pun dirinya pun dipinjami oleh Allah rambutmu ya disili yang begitu maka engkau memperlakukan tanganmu juga harus sesuai dengan kehendak yang bikin kata saya berarti Nggak bisa tidak bisa tidak itu sebabnya kita wudhu karena kita melakukan sejumlah kesalahan meripat kuduni di opo ojo delo opo kok langgar terus jika kesempatan wudhu erum kuduni kayak ngambus opo kok kayak ngambus opo liani singkat sing cocok akhirnya Wudu. begitu juga anda sudah tahu dalam maknya ilmu wudhu adalah ilmu rohania ilmu mental, ilmu moral bukan ilmu fisik meskipun mentennya adalah fisik orang maknya sudah tahu itu semua sejak dulu kalah bahwa masyoh sing tikus tapi singh di wudhon iraimu gitu. kan begitu karena masalahnya bukan fisik masalahnya adalah akhlak dan martabat sama nak kau ngentot, saya izin duduk seledu, saya izin rai gak Kau nak uang terus nutupi seledu. Uang ngentot di mesti nutupi, rai. Mulane saya ikut enggak. KTP mesti di difoto duduk seledu, tapi rai. Pasang ini gak ngerti ada ada isa Berapa tabat kau harus ngerti. jelas ah Pasau ono kantor kecamatan enggak. KTP meleding kape, cuecer terus difoto buah kau ini harus situ lah. Kau enggak sih. Singono adalah wajah, karena wajah ini yang merupakan pusat wudhu, pusat pencerahan, pusat pembersihan, pusat pencahayaan. Wajah itu adalah ikonnya manusia, ikonnya khalifah. Dia adalah performa main displaynya manusia. Disitulah letak dirimu, disitulah letak wajahmu. Maka Allah menyuruh kamu menaruh wajahmu di tempat yang paling bawah ketika sujud, bahkan lebih rendah daripada bokong Lulak dasar Islami. Jasa, jadi pas jadi roto putung puyung puyung dedek emut tapak lembut nikir jadi Bokong kunidok gerak dunia ini sana, saya kan itu Mulane kan bunuh bunuh kunik, batinmu kok, kok ko, anu kok, ko syukuri Gitu loh Mulane, uang, sing penting raine, nih, misalnya coba misalnya Hartono, Hartono, oh, sing amri kau sing roto, kereteng nih kau gitu kan, sedih telok kan raine. Sing, masa sing teleng nih, kekering laga Makanya yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah wajah Wajah itu bertatap muka Dan kita menghancurkan proses wajah itu Dengan satu teknologi yang membuat Anda bisa bertemu tanpa wajah Yaitu medsos Dan itu kan Media sosial, media massa, segala macam itu Itu sebuah rahmat yang luar biasa dari penemuan dan inovasi manusia tapi juga sebuah malapetaka yang sangat menghancurkan manusia kalau Anda tidak mengerti bagaimana manfaatkannya. itu sebabnya saya ingin memberi contoh kepada Anda bahwa saya tidak punya akun Facebook, tidak punya akun Twitter dan saya tidak punya web, yang punya web adalah organisasi yang namanya progres yang minta izin mendayagunakan apa yang saya omongkan untuk mereka sebarkan tapi saya sendiri tidak pernah melihat Wallahi belum pernah satu kali pun saya membuka website website caknundot.com Gurung tahu bukan Jadi saya tidak pernah melihat hasil saya Saya tidak pernah menikmati produksi saya Saya tidak pernah menikmati prestasi saya Saya adalah orang yang belum berprestasi Sehingga sekarang saya harus berprestasi Gitu, saya nol terus Ketian aku gak tau numpuh apa-apa Nol terus pokoknya Bondo aku nol Aku nol rek menesuk utung ini Bunginya yang aku cek nol lagi menaik, kudungnya nih menaik. Jadi produksi terus, pose terus, gak tau. Rioyo. Sementara corniku. Rioyo kayak gendil. Dan ke dan kebudayaan bangsa Indonesia itu gus. Rioyo terus, bukan ngerti maksudnya Rioyo terus. Sembarang dirayakan. Ya ta, Didi, didi, perayaan. sembarang. Perayaan itu orang orang sing di dalam, mau ngake mac juga macet di itu tujuh belasan saya kijek macet perayaan pendino orang sing drum pun sing aku anak Islam warung ratus ratus ya ndak apa-apa Nah ada perayaan perayaan yang agak software sifatnya opo titik di... mengutik lembagakan mau ngaji lagu Jawa nguna Islam Nusantara Wes tanya aja orang mana saya penting tadi itu gak salah menurut saya. Oh jadi di jendeling, batag ke, batag kesan. Saya penting so dibuka mana dibungkus bungkus kertas koran lah, jadi rokok mana yang lulus saya penting. jenengnya gak penting, tapi kita kan sibuk sama nama, sibuk sama identitas. Maka Sabrang mengatakan, besok tolong tanyakan kepada Sabrang di Bambang Wetan. Tolong jelaskan mengenai betapa manusia modern adalah budak dari identitas. Kenapa orang menjadi budak dari identitas? Karena dia gagal menemukan dirinya sendiri. Dia tidak pernah ketemu sama dirinya, maka dia berlindung di balik identitas. Sekjen NO, ketua Tanfidia, roh Islam, menurut tak? Wali Kota. Semua orang, aku Islam Nusantara, aku Islam Liberal, aku Wahabi aku A, aku Sunni menurut akap, ya? aku NU aku Muhammadiyah tidak ada orang yang berani telanjang bulat dengan dirinya sendiri ya terus kon gendedel telanjang bulat iki bahasa re. terus kok terima dengan sejujur-jujurnya terus kok mulai muoh tidak ada orang yang mencari dirinya sehingga dia tidak tidak pernah menemukan dirinya dan dia tidak pernah tegak dengan dirinya sendiri dan eleo itu yang saya lakukan selama hidup ketika modernisasi awal-awal di tahun 70-an dulu mulai lho re ya. kemulai lho jenis develop pun dimulai tahun 70 an awal pun burung lahir dan semua orang mengatakan tadi siang saya Jumatan di masjid Suwada itu masih seperti itu khotibnya, khotib elit Ya, kita masih tertinggal oleh luar negeri. Ya, yang rugilah. Iya, sing tertinggal, walaupun ini. Geneki, mek, mek, anu, mek, gak temen, mak, mak, soal tertinggal, gak tertinggal, walaupun kan, ini sing tertinggal. Esu buten apa sih itu sing tertinggal? Mangannya. Buah, dok, ini macem-macem yang menang kayak gini. Handphone. Her, Indonesia adalah pasar utama semua handphone. Dan launching pertama Apple pun di Indonesia. Dan sing paling pinter kreking kreking, hacking hacking ini. Cuman tidak punya pengusaha yang mendayagunakan utara. Tapi pinter pinter kape Indonesia. Jagoan kalau sih tertinggal, Oppo sing ketinggalan. anggitmu di Korea iku misalnya di Korea, di Hongkong, oh TKW, TKI, aja oh, merendahkan TKW, TKI. TKI kita di Korea itu gajinya termahal. Nomor 2 baru Vietnam, nomor 3 India, nomor 4 Filipin, Nisore, Bangladesh, Kazakhstan, Munich. Indonesia paling mahal. Seandainya mereka penduduk Korea, warga negara, mereka pasti jadi bos-bos di sana. Kamu pegang mereka goblok-goblok, mereka penemu-penemu. sing menemukan teknologi LTE, 4G, Sopo itu. Arah-arah genegara yang arah-arah ke diri, arah-arah kuno-kuniku, arah ke diri arah arah kuno kuniku arah ke diri kuno kediri, salah Jangan remehkan mereka, nggak ya, Samsung, kayak nanis Oppo. Sinyal gaya, si gaya arah-arah, bahkan arah-arah Indonesia itu bekerja di luar negeri, tidak ada hubungannya sama studinya. Ya Oppo, 5 voltas usul jago teknologi, ya arah Indonesia. Pak Teokulya, yayain. Tapi jago teknologi, arah Indonesia itu pokoknya, itu ono pokoknya dioda kuda Indonesia, nggak tahu betul. Murah, Bondo wibondo, popeye, wani, dioda kuda jadian. Opo, Ewes, kita tuh bangsa yang diistimewakan oleh Allah, kok ojo percaya oleh dikon kan minder. Jangan minder, bahwa manajemen kita buruk, iya. Bahwa pemerintah kita kacau, iya. Tapi manusia Indonesia adalah manusia yang potensinya paling lengkap dan paling tinggi seluruh dunia. Kudemenan re aku, temenan, temenan. Saya, aku kepedok karena kau kepedok, gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, sehancur-hancurnya Indonesia kita yang paling siap untuk bangkit kembali, asalkan syaratnya masih itu. Kita nunggu pemimpin, sing syaratnya gak kakek, gak usah sinisian wasu gak usah satrio pinan dito, gak usah satrio gak, gak usah sitok, sitok, dok syaratnya, sing malati. Semua ini, guys, gak nyelanyelus. Jagoannya kayak opo pintro, kayak opo sakit nih kayak opo neng gak malati, dietrek dietrek kon garu media sosial. Tapi neng kon malati ngomong titik twitter, ngomong titik petot. Nenek malati jadi yang saya tunggu cuma satu itu dok. Kalau saudara berkenan untuk malati pada tingkat yang nasional dan pada jangka waktu yang secepat mungkin, sependek mungkin, maka Indonesia bangkit. Terus sistemnya gampang. Anggar Onok Pawang Nasional situ, sing malati langsung. Wis, beres masalah. Menteri macam-macam langsung. Gunung. <tuk> Mustasyita ikut Dawis, Angger malati beres Dawis, munut Dawis. Sopo sing faham malati di luar Indonesia. Anak oh, sing faham malati. Anak oh, sing faham malati.